Ya, seperti mana yang kita maklum, ya, pandemik pada hari ini, ya, banyak apa nih menekan kita, dan saya mengharapkan, walaupun dalam keadaan pandemik, ya, kita mintalah penduduk kampung, ya, semangat itu mesti ada. Dan kalau boleh, ya, kita kibarkan jalur gemilang di rumah masing-masing. Dan acara begini adalah satu contoh yang amat baik, ya, kita menaikkan semangat kita kembali. Dan dalam hal yang sama, saya juga menyuruh kepada penduduk kampung agar uh, turunlah ramai-ramai untuk uh, menerima vaksin, ya. karena ini saja acara acara uh, kita untuk uh, menangani uh, pandemik pada hari ini. Saya ucapkan uh, seluruh warga Malaysia sabar, selamat menyambut hari Malaysia. Semoga kita berada dalam kemerdekaan sebenar-benarnya. Dengan sambutan Bulan Kebangsaan pada tahun ini dan juga sambutan Hari Malaysia pada 16 September 2021 ini, kesempatan ini saya mengucapkan selamat menyambut Bulan Kebangsaan dan juga Hari Malaysia yang kita akan raikan pada 16 September 2021 ini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Sajen 141271 Muhammad Zana bin Muhammad Jakaera bertugas di SDR 1 dan 2 Kinarut. Papar ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan kepada semua rakyat Malaysia. Semoga kita semua berada dalam keadaan baik dan selamat. Patuhi SOP daripada MKN. Semoga kita semua berada dalam keadaan selamat. Saya Chualim Hong dari Kampung Langkos Kinarut, saya berumur 59 tahun. Selamat hari Malaysia, matika, matika, matika. Nama saya adalah Wajis bin Monggolo. Saya adalah mengurusi jawatan kuasa kemajuan kampung di Kampung Tempasak. Ya, umur 62 sudah lah, jadi uh, saya memang berasal dari Kampung Tempasak juga, asal daripada Kampung Tempasak. Jadi, untuk Hari Malaysia ini, saya bagi pihak Kampung Tempasak, warga Kampung Tempasak, mengucapkan selamat Hari Malaysia ke-64, merdeka, merdeka, merdeka. Should I stay? Saat ini, saat ini, saat ini, saat ini, saat ini, saat ini, saat ini, saat ini, saat ini, Мардека! Мардека! Мардека! Мардека! Мардека! Мардека! Мардека! Мардека! Merdeka, Merdeka. Ucapkan selamat hari Merdeka yang ke 64 Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka, Merdeka, Merdeka, Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka, Merdeka. Berdeka, berdeka, berdeka, berdeka, berdeka, berdeka, berdeka, berdeka, selamat menyambut hari malaysia menyambut hari malaysia ke-64 mereka mereka mereka